Gadai Syariah. Terdaftar dan diawasi oleh OJK. Mudah-mudahan aja Burina suka ya, Ba. Insya Allah. Uma, Abah, ayo. Iya, Rara. Pelan-pelan sayang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Rina. Kira-kira lagi pada di rumah nggak ya, Bah? Coba salam sekali lagi, Uma. Uma, Uma, Abah, hmm? Abah. Aba. Hmm? Coba Rara aja yang salam. Hmm. Hmm. Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Astagfirullah, Abah. Rara, Rara nggak boleh gitu, sayang. Kenapa, bah? Siapa tahu Bu Rina nggak dengar? Iya, tapi bukan begitu caranya, sayang. Mbak, mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Yuk, hah, nyondol deh. Assalamualaikum. Anak abak capek ya? Iya, abak. Capek. Capek apa? Capek. Nunggu. Oh, gitu. Tapi kan kita yang bertamu. Jadi kita yang harus bersabar. Mm. Uh, tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang harusnya gimana sih? Oh, tahu dong abak. Gini, gini. Gimana, gimana? Pertama sandu dulu, hmm. terus yang kedua ketok pintunya. Ya, terus? Yang terakhir tinggal pamit deh, gitu kan? <laughs> hmm, hmm, hmm, hmm. Yang rara sebut sudah betul, tapi masih ada yang harus diutamakan lagi. Dalam agama kita itu ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Hah? ada bertamu? Emang apa aja, bah Jadi... Jadi... Saat bertamu itu, ada hadisnya, Ra. Uh. Minta izin masuk rumah itu tiga kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh. Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari tiga kali, Ra. Jadi salamnya cuma boleh tiga kali ya, Uma? Mm -mm. Gak boleh mengetuk-ngetuk pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. Nah, ingat gak tadi kamu kayak gimana? Hah? Emang tadi Rara ngapain? Nih, nih, nih, kayak gini, nih, kayak gini, nih. Tok, tok, tok, tok, tok. Terus sambil teriak, Bu Rina ada di rumah gak, Bu? Assalamualaikum, <laughs> ada paket, Bu. Ingat gak, itu kamu tadi? Kita sebagai tamu tidak boleh masuk atau duduk sebelum dipersilahkan. Dan yang terakhir, jangan pernah mengintip ke dalam rumah. Jadi gitu sayang, ada bertamu menurut ajaran Islam. Mm -hmm. abah, umah, Rara minta maaf ya. Ternyata kalau bertamu, bukan cuma salam, ketok, sama pamit. Mulai sekarang, Rara enggak teriak-teriak lagi sama... Ngintip-ngintip lagi. Iya, <laughs> enggak apa-apa. Hmm, tapi, Bah. Hmm? Misalkan kalau ada tamu datang, Uma sama Rara belum pakai jebak, gimana? Nah, pertanyaan yang bagus, Rara. Um, gimana ya, Uma ya? Hmm. Mm -hmm. <laughs> yeah wiki sini Di temple shala Selesai ya pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. hebat, kamu anaknya tabah. Uh, Wah, kamu um, anak yang sukses. <tuk>